Seorang mengalami sakaratul maut Berandai-andai, laulah akharkah diilah jaring kori Kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja Pasok dako pasti bersedekah Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa tidak disebut sholat kuasa, haji Tapi malah sedekah Pertama Karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut Kedua, lampu yang paling terang di Tiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as Yang dilewati oleh orang dermawan Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta Dari mana harta didapat dan dikemanakan Maka bersyukurlah hamba Allah yang mersedekahkan jariah hartanya Walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat